karena masih dalam uh, covid ya, jadi kita harus pakai gel ya oke okay. Aurora happy. Madonna. Say hi. Selamat pagi. Kali ini Bro Chan dan Tekla. Tekla berada di daerah pegunungan. Trentino Alto Adige. Alto Adige, mm -hmm. dimana kita berada di sebuah lokasi yang sangat wow ya, Italy ya. It's amazing place. Amazing place. Dan mau tahu apa namanya? Ya, namanya adalah Danau Molveno. Danau Molveno sendiri sejarahnya terbentuk 4000 tahun yang lalu. Jadi, tunggu apa lagi? Mari sama-sama kita keliling dan melihat bagusnya Danau molt Baiklah. Ciao guys. Sampai. Mm, tidak capek. Tidak ya terus. On the snow. Ya yeah. licin. the, the uh, top. The top, ya. Yeah. di algo Kita Mazuka ke galeria di Vittorio Emanuele Di dalam galeri Vitul Manuele, ada ritual yang harus kita lakukan, yaitu, mari kita lihat sama-sama ya. Yo, bro. Sekarang kita sudah berada di depan Stadion San Siro. Kebetulan sudah mulai, jadi kita telat datangnya. Sama-sama aja kita lihat ke dalamnya ya. Saya pertandingannya, dan akhirnya skornya satu sama, ternyata Milan versus Veruma berakhir dengan satu-satu yang dicetak oleh uh, Poni dan uh, Jalan Olu. Orang kita di Bukit Soma, ya, orang sini ini enak banget, uh, kita cek cukup berapa harganya dan seberapa enaknya. Ikuti uh, saya terus ya. 3050. China Street, Food Hai teman-teman, sekarang kita uh, berada di depan uh, Panzerotti, The Best Street Food in Milan. Jadi tempat berada di belakang gua Mon. namanya Mini Panzerotti. Enak banget. Antri dulu. mana enak ya. Murah. 2 euro 60. Bisa kenyang. Mm. Cheese. Ciao. Stateun.